Bismillahirrahmanirrahim Waman asbaha li umuri dunya hazinan Fakod asbaha sahbitan Allah Waman disabani wangku asbaha Aku tanggisok sopaman Dakhulah disemancing sopaman Fis sopaki dalam waktu esok Wang waktu esok li umuri dunya Maring urusan dunia Aku haziran kok susah di besok tangis mikir utang mikir ruwet duniyo ibu berarti fakot asbaha mungkin teman-teman jadi seorang manusia kita uang senggurau seneng alok woh yang atas ya uang bond kpm lebih nih guys mulai tangis turu semak mikir duniyo berarti khiton alok woh berarti nantang pangeran nantang penjuneh mana ajaran gue gugus bener mun ajaran ngadil gugus masuk tangi turus guju karena pokok guju sejauh sudah bucuus oleh cerita beguju mereka ambil sumpah fakot asbahah sahiton Allah jadi uang tangi turu kok susah perkara perkorotinnya berarti deh net benda neng awas panaku dan belasuan sangat guys saya tidak sabar ngaku muridku loh eh muridku tahu saat detik kok tahu senang pengeras syukur syukur sereni di samping sing disen beng pengeran, wong kau orang iso senang pengeran. Naa seneng di beng ngopi, ngopi rapopo. Naa seneng di ambek beng TV tivi, TV tivi rapopo. Tapi ujung belot gambari, kucingnya seneng. Seneng perkara gambari, orang perkara pengeran. Tato niki kalau kau nusering ini buat dan sombong ini tak hati sepinya mat. Kau nuseringnya kayak di santri saya ketemu kadang satu sewu. Nau tentang santri rado alim tak keita lo ngatus sewu. Makan daging juga ini haram gue nyawur hutan karena gue nyawur hutan, tetepnya ora cukup gue nyawur pokoknya gue ngopi, tapi apa yang gue senang dan gue tau di delok pengeran kerajaan kerajaannya gue tau senang pangeran. gue tau senang, gue gak ngelek, jadi senangnya mengenai ini gue disuap, itu penting tau <tis> tau ngopi, tau sembuh yus, pokoknya ngopi yang happy, punya nah Suatu saat, enggak pangeran takok, kaya tahu seneng. Jangan itu, enggak Gusti? Enggak sih, kalau lalu nopo nopo nate, pokoknya nate nopo seneng. Begitu, kalo nih, gue isendem nanti, kalo nanti gue dia masalah, tapi kan, grafis susah, gue isendem. Isinya gua kok, sawangan, aku pangeran salah kelola, salah taka, salah pilih. Misalnya, guys, susah terus mikir pangeran gue, kalo gua dijadwalkan, guys, suka kok melarat. padahal toros, guys, suka rugen, gue masalah, tentu pangeran, kok, kok, suara. Oke, orang sanguo no masalah hati us- us- us- us- masalah us- us- us- us- us- us- us- us- us- us- us- us- us- us- us- us- seneng us- us- us- us- us- us- us- us- cuma us- ya us- us- us- us- us- us- us- us- ketemu us- Anas, Anas bin Malik us- us- us- us- Umar, us- us- us- us- us- us- us- Seorang miliki kira-kira manuk kayak nuuk heri, manuk cilik, mati, ketemuang si ambek, adi anas, tiap ketemu napis diwasa, kita kecong, kabari manuk umbi, <laughs> ya umair ma falan nuuk heri, umas surut, jadi ya napis ketemu, mungkin ya umair ma falan nuuk <tuh>. heri, nabi nu sering guya, malah sing diyakini mamguhi ya sing diyakini mamguhi zali, nih Beliau sering mengutip hadis Inna min khiyari umati Kauman yathaku na jahron Min saati rahmatillah Seombain umatku sing ngapik Termasuk umatku pilihanku, umatku ku kauman Yathaku na Min saati rahmatillah, nak guyu Buantar-buantar, berkosangking yakini Jembari rahmatnya, Allah oh, oh. Jadi kaya, terus bener Oh, banternya Polis, bener Seng kedua saya kira benar. Waya buku Nasirun bin <tuk> Khawfi ada bina nangis udewan perkara nih waktu diseksa nih. Oh, jadi nak galus, keman bekemerana nangis seling jualan. Jadi ngadepi wong aku rasa nangis biasa. Seng ceria. Mercon aku sering nangis kesana, ikut ngeluh beko dok. Karena udewan malah juga malam perudobat. No. Tiga <tuk> <tuk> nabi gue sinter sinter banget. Nak udewan, niku waya buku Nasirun bin Khawfi. Ada di Nabi Yunani pun nangis, merokok hati ada biopon. Nabi Yunani tuh anak guyu malah. Ini penting kalau aturan karena Dewi Muda Abbas ketika santri-santri nih guyu terus ada yang protes karena kasrotus doh tidum itu kalau guyu kakeyan itu kemarai hati nopo mati itu kakek alamak nafsi ri ku guyu neng umurid dunia. Tapi nak guyu nih umurko puas aturan ya Allah, ini kumalah wali. Ini masyur nabi nate khutbah Mimbari ini kan kayu, mimbar ini kan sangking kayu sanggut enggak mimbar sani kimi mimbarin nabi sampai besok kan itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati allah sangking senengin nabi itu ya tama ya lu yaminan dua simalan. Jadi nabi ku goyang goyang yaminan, Wasimalan gonjritan. Dunia ku ya pengiran pangeran. ben langit itu sakmini dzikir. Nabi yang nyata orang Langit di depan kekuasaan allah mu ala dih. Wal ardi ala dih. Wal bakhri ala dih. Nabi'u yatama, yatama yalu yaminan masjimah. Sampai sejak awal, termasuk belum Umar ceritanya itu sudah mulai mundur. Walaupun tidak berubah, berkoro. Dari <tuh> <tuh> <tuh> sahabat itu orang kacau. Semuanya dengan Nabi'u. Sampai hatta nakulah lay tahu sakitun di Rasulullah. Nanti terus-terus membariki. <tuh> Di Pangeran Nurasan neng ngomong nyifati Allah kok dingin. Nggak nyifati dua ya semangat atau oh, nyifati Pangeran dingin. Wah enaknya mobil cari baru, HP cari baru. Nyifati waiku merocohon, baru nyifati Pangeran kok dingin. Ih kan kebrekenan. Makanya aku yakin sampai menjadi wali gua takut. Cara niku gaya niku ketoroh, nawali niku ketoroh. Mau misalnya nyifati dua semangat, nyifati Allah itu dingin. Nah, walaupun orang ngono, nanti fatih hukumnya Allah, semangat Yes, Allah no, Semangat Saking semangatnya Nabi, nanti goyang-goyang Sampai seni sof awal, menik asakitun huwaki Rasulillah Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur Nanti rupam, nanti go, Nabi goyang nemen. Nami mimpah ini kan kokoh-kokoh Kokoh, -kokoh tipe, kayak apa, guys. gak masalah nah. Ini penting gue laturahkan Makanya masuk itu ada seorang mukalik di masjid zaman Syedina Ali wis jadi no Amirin Mukminin dan Kufah. Syedina Ali dan satu-satunya Amirin Mukminin yang tidak satu nempat di Medina tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus ditanya Islam. Itu ada seorang mukalik pidato di masjid, ngeri taniin rokok. Un rokok itu Wis wong diliput ngerokok raga kalau mutu bohon rokok, ngeri tani seru. Dosa, bohon rokok itu rokok. Besi Tini Ali Jepara Para nih, lereni oleh bukit jatuh. Atak jisu anwasi makhluk ilmu islah. Oh, nyifati bodoh makhluk eh, oke Kena Oke, nyifati sing geger, nyifati sing gawe rokok. Maksudnya, nyifatin rokok kok nganti dua sak. Oh, no sing lolos Sing dasar tuh, pengairan rokok tetap makhluk eh, kok oke kering. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka, sebab gue sebab gua ayo, tapi terus ya, terus biasa sikit aja. neraka, saya sampe saya, saya tidak bedain, banget sekali kali ngaji bohong alim, saya waras Saya kayak bedain, neraka panas itu keresahan insya Allah. Bos neraka hebat, tengok neruk sendi sensi Allah. Neraka itu punya sandi, yang insya Allah kita selam, kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dulu kayaknya kue itu di kue yakin bener rokok. Kue itu iman mana, yakin kan, kue spesifik banget. Mereka pangeran itu ngilani kita, semua tenik itu. Kala sofa, semua terus kala lautan alam guna. Terus malah pas latar pun al-jahim. Pas ilmu neto il al jahim, pas wayai latarwun al-jahim, pas wayai berbunuh pun. Pikiran matur kula ngeten. Ya. Sampeyan kudu yakin nek kula ya, niki dawuh nabi. Neraka sing kaya ngono dahsate, mm -hmm. kalau bayani malih. Ya. Neraka sing kaya ngono dahsate jarene iso ngabung. Dan roko iku lamana dicet juluduhum badalna julutan kok roha liya zikur adzab. Kula wis sate kandhe menah. Pun kabeh liya zikur adzab. Ku swarane pol neraka. Tapi nu kang ditiyang kase yang mukmin sambil bumbroko disifati Nabi Wa inna rolam tak kul asaros sujud. Sebagian riwayat Wa inna wa taala harroman nar antakula asaros sujud. Saya itu diiman. Raro cara Allah, pokoknya itu diiman. Nrokoi urai mangan asaros sujud. Saya itu diiman. Bener sih diinalim waam. Boleh kok sifatin rokok gegereng, nung rokok diwarani mangan asaros. Kedai diwar. Misalnya Mustofa lah, saya suka yang nose kecemplung. Juga boleh badu ekurah. Tebung, <tuk> nah, naik-nayso bengno dibekin si nopo ngira do bom pisanmu, bom ana ijar doni, aku <tuk> lo nato bengno benerok, ora kronosoh, sombong bongeran, no, bung anut doni kawulan, nih, nase rap bengno, rasa melebu, rase <tuk> <tuk> donem, Wa inna wa ta'ala harroman naro an takkulo ataro suci. Sebagai riwayat, wa inna naro lam takkul ataro suci. Nero koyu raih somangan ataro suci.